Hari ini tanggal 17 Juni 2020 Kapolres baru Pangkal Pinang, AKBP Tris Lasmana Safiansah mengunjungi rumah Kuskupan Pangkal Pinang. Ia disambut oleh Bapak Uskup Kuskupan Pangkal Pinang, Monsinyur Adriano Sunarko OVM, didampingi oleh Romo Vikjen Kuskupan Pangkal Pinang, Romo Nugro SSCC, juga ditemani oleh... Romo Marcel Gabriel sebagai komisi hak Kuskupan Bangal Minang dan Romo Has sebagai anggota FKUB di Provinsi Babel ini. Ini situasi di mana Kapolres bersama Bapak Uskup sedang berfoto bersama di rumah Kuskupan Bangal Minang. Dan berikut ini Kapolres memberikan komentar singkat tentang kunjungannya itu keusukan ini, ya, terima kasih ini, karena kami selaku pejabat baru Kapolres sengaja memperkenalkan diri pelaku warga baru keusukan ini, jadi kita memperkenalkan diri pertama sifatnya, kemudian yang kedua juga kami memohon dukungan dari teman-teman dari keusukan agar dalam pasang surut selaku Kapolres ke depan bisa semakin baik dalam menjagakan pikmas karena yakin memang kehidupan ke depan pasti penuh dukungan dari semua pihak maksud dari tokoh-tokoh agama, dari kehidupan seperti ini sehingga kami hadir untuk memperkenalkan diri dan untuk memohon kerjasama dari semua pihak itu saja terima kasih Pak ya, ya, sama -sama. Ya, ya. ya selamat bertugas kepada Pak eh, Presiden sebagai Kapolres baru Pangkalan Pinang. Semoga kunjungan perdana ini bisa berlanjut dengan silaturahmi yang akan datang dan kita bisa bekerja sama dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di Pangkalan Pinang. Terima kasih. Hari ini kunjungan Kapolres ke kesupanan Pangkalan